Halo, bro. Tahu nggak? Gue itu kesel banget main game ini. Game hungry, sak. Gua keselnya itu ketika gue lagi ngerekam main game, ternyata micnya itu nggak kecolok, bro. Nggak <laughs> kecolok, dia kecoloknya itu nggak kecolok full, tapi kecolok setengah. Aduh, keselnya itu men men ya, Allah. Kesel banget, pas Gue ngedit itu ternyata kok suaranya nggak ada, astagfirullahaladzim ya udah gue lanjutin aja ngeditnya yang gue takutin itu kena CR bro CR dari nya game ini ternyata ya mudah-mudahan nggak nggak kena CR nya ya nggak kena copyright aduh bro kesel gue bro gimana coba main game tapi suara kita nggak ada yang ada Cuman suara gamenya doang game ini bisa dimainin offline ya teman-teman game ini bisa dimainin offline terjadi di Android bisa juga di download di Play Store ini game jadul sebenarnya tapi gue suka Gue suka game ini ya teman-teman. <laughs> way gue nambahin suara ini tuh biar ya ada variasinya dikit bro. masa kita main game suaranya nggak ada kan nggak seru ya coy Tuh sebenarnya gue nggak boleh di game ini makan orang itu nggak boleh. Tapi orang yang di sini yang berenang, gue, gue makan makan ini aja bro. Dan jangan sampai kita itu bertemu sama nempel lumpur lumpur ataupun bom. Kalau kita nempel bom itu pasti pak tuh seperti itu contohnya kalau kita ketemu bau nempel bom pasti ya kita kan meledup-redup. Dan gak nggak nggak boleh nempel ubur-ubur ya teman-teman kalau nempel ubur-ubur kita kesetrum, kesengat. Kesengat ubur-ubur emang SpongeBob berburu ubur-ubur tapi di sini nggak boleh. Ah, kena bom lagi, Bro. kenapa kena bom lagi, kena bom lagi. Dan ikan-ikan yang seperti dolphin itu ya Bro? Kita jangan sampai dikeroyok sama dia. Kalau kita dikeroyok sama dia itu habis, coy. Habis, men. Kalau kita dikeroyok sama dia, men. Seharusnya kita yang makan dia, dia kita makan pasti koin uh, kita pasti nambah kalau dia sampai kalau kita sampai makan dia pasti koin kita nambah tuh tuh gua makanin lagi kan. Nah kecil-kecil ini kan lumayan buat nambah koin. Hmm, hmm hmm hmm. Nyari rezekinya, rezekinya, rezeki men, nyari rezeki, rezeki. men, rezeki, rezeki supaya next level, next level, supaya next level. Nah ini ikan-ikan yang warna kuning itu lumayan juga. Uhard Harta karun, cok, nah mission complete, thank you. Akhirnya gue next level man. ke level empat mulu kan? Ya enggak. bosen Tapi gue nggak bisa keluar dari sini cuk Cok. -cu. <tuh> tahu nggak sih lo bro? <tuh> gue kayak gini, kayak orang gila tahu nggak? Ngomong, nonton video sambil ngomong. padahal ketika gue main game itu ya sambil ngomong juga. Tapi ternyata nggak kerekam Aduh kesel banget gue Coy, kesel, kesel, kesel sih kesel, kesel-keselnya bro. Tapi udah nggak apa-apa. Di pas gue lagi ngelihat itu gua iniin aja deh, gua tambahin suara sendiri, Gak apa-apa kan bro? yang penting ada ya ada seninya dikit. <laughs> Oke okay, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih buat yang udah nonton konten ini. Semoga menyenangkan. Waduh bro nggak bisa keluar, gua bro dari situ bro nggak bisa keluar bro. Aduh waduh surfing, serving, surfing. Aduh bro, <laughs> detak jantungnya bro, bro mau oh, mati bro. Aduh kritis bro kritis bro kritis bro ah inna inna hmm. Hmm. baru juga naik level di sini bro serius gue gak bisa keluar dari sini ini cari keluarnya gimana coba ke atas mentok bawah mentok mana aduh mana ke pos mana coba bro kemana tuh ke atas mentok cok gak bisa gue coy untuk semuanya. Nah, oh. Oke, oke, oke. Oke, kita jalan-jalan deh jalan-jalan deh Oke, okay. makan-makan ikan-ikan kecil. Astagfirullahalazim. Kenapa gua cium itu bom? Ya Allah, ya Rabbi. Gua mati. <laughs> hmm, nyari apaan nih, Bro? Nyari ikan lagi, Cah. Nyari ikan lagi. Oke, okay, diet swim. Next. next. Next, next, next, Kita pilih ikan lagi ya, bro. No thanks. Enable. Call siapa? Oh, connected. Nggak connect, bro. Soalnya ini saya mainnya offline. Maklum, nggak punya kuota. <laughs> ini kuota, coy. Kita cari ikan, ikan, ikan ikan yang ada di sini. Oh, BTW itu ikannya ada... Durinya doang itu gokil kayaknya coy Shark Invention atau apa itu tadi Itu kan Gokil ikannya Daiju, Daiju Oke nggak bisa coy Geser, oh ini mantep nih ikannya nih Kepalanya kayak kadal, ini hiu Woh Oh makin oh Unlock Woh Gede nih coy Wih, buaya, cok, berkedal buaya ini. Kenapaan? Oh, ini, ini apa yang di Spongebob Itu namanya <guruh> <Bu> gurunya Spongebob. <guruh> ini naga laut, coy! Naga laut, Wuh, Ini apa ini, coy? ini mantep nih. Oh, ikan apaan ini? Gua gak ada yang tahu cok. Ini apalagi lagi nih? Ini apa jenis hiu? tah? kayak monster semua, cok. Ini. Ada sengatannya nih, wah sengatan listrik tuh. Itu motor bersih banget. Wow, ini ikan es, ice, ice, ice. Katanya itu ini beku. Wow, gokil coy. Robot ada nosnya. <laughs> ikan ada nosnya coy. <cu>. Ikan ada nosnya. <laughs> Robocop. Eh, hey, nggak bisa. File connect. 200 berlian, coy mahal. Dia pembelinya pakai 180 ribu, Wah, lahar coy, lahar. Uh. Ini apa namanya? Keren juga nih kan nih, Kayak monster, Bro. Ini ada bornya, Bro, kepalanya, Bro. Ini kenapa nih? Waduh. Gokil keren. Pakai oh uh, angin topan. Angin puting beliung, puting beliung, putingnya beliung-beliung, coy. Aduh enggak punya koin coy angin puting beliung ikan ikan puting beliung enggak punya koin enggak punya kuota